Halo guys, selamat datang di channel Risto Saber ya guys Dan di video saya kali ini saya menggunakan Herummos Sepatunya warna kuning nah, 2014 ini satu oke Agak Nah, sekarang kita berada di goal line Goal line nih, teman-teman Loh di sini lawan kita ada Nabil Semua Franco Oke okay, nice dibantu oleh Nice nice nice support mundur dulu Oke, okay. Ayo lanjut love. Nice hm, Mantap hm. <laughs> Wah ternyata Timnya sangat mantap Timnya sangat Sangat bagus juga teman-teman Oke okay. Ini ada dirut Dairut Sabar mundur dulu Mundur mundur Oke okay, nice menur, Ayo ada perangkau Aduh ketarik aku okay. Mundur-mundur Mantap Thank you Thank you Nice Nice Nice Ah kenal Aku yang <laughs> Aku nyangkir Sorry-sorry Oke okay. kita kal dulu ya kita balik. Oke. Okay. Tombak, tombak, tombak mau tin. Nice, nice set. Nice set. Oke, sebenarnya kita Setobre ada sama Franco juga di sini. Yes. Sorry, kawan. Big <laughs> Franco sangat merasakan juga, ya, teman-teman. Kalau kita ada lawannya Big Franco Kita hari lalu, oh, pusing pergi ini kita kalau ada Franco juga. <tutup> nah, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Tidak, ayo, Tidak, Kenapa saya? Okay. Ah. Nice, kita hidup kembali dalam satu abad. Kemudian, nice, Moscow. Nice, meleset juga. Nice, <laughs> meleset juga. Dan buat adik-adik yang suka menggunakan hero Moscow ini, hero Moscow ini eh kita harus menggunakan skill satu itu kita harus buat skill satu ini agak lebih cepat ya bentar nanti kita buatlah item pedang udah ada mantap pedang kita-pedang ini coy kita ambil item kedua ini si cakar cakar ambil item yang cakar ini coy mati kamu juga mati kamu double kill Eits, nice demi <laughs> ya nice mati kita oke okay, kalau mas wah balmon balmon Tombak mau, hmm. ayo semur oke, okay, nice, nice, Ais dalam turut mati, kamu orangku buket aku yang kin, aduh, <gifat> oke, okay, tidak masalah, coy, kita hancurkan dulu, Turut okay, nice, kita balik dulu, musko, oke, okay, terima kasih, bangun, kita curi dulu. Doraemon oke okay. nice kita coba tomat ombak uh, maut mantap ombak maut mati ah, double kill mantap hajar musuh meniap mantap, mantap itu coy muskonya sangat sakit coy guys kita kasih emak-emak dan sini guys saya mabarnya sama Balmonnya Balmon ini adalah bojir FF guys <laughs> tapi saya panggil mabar di Mobile Legends nah nice, good like mundur, mundur, mundur, mundur, mundur menonton ayo tes mantap mas bro tombak dulu tes maneset kita coba ambil tartel ya, guys oke yeah, nice kita ambil tartel mantap lalu pergunakan skill satunya Moscow biar tempaknya lebih cepat seperti ini. Oke, okay, nice. Kita sudah ambil kartu kita bantu dua menit. Aduh banyak sekarat. Oh my. Ih. sangat gede ya Balmon ini, Bang top, Global apa? S virus. Oh video kita, kita. Nah, ya. Moscownya cepat sekali pembangunan skill satu sangat kuat. Oke, okay. nah, sakit banget ini coy berdiri dulu kenapa saya tidak kenal Moscow coy oh, Mantap, mantap. Aduh, double kill Aduh mati kita, mati. Kill, tapi mati waduh, Minionnya lama guys tapi powernya targetnya sama musku waduh, ayo le ayolah ayo le monton, ayolah, monton. Tuh, oh, you sedikit you monton, to oh, mas tombak mau, mas ayo n aja coy n n n ayo n n teman-teman n n ayo n nice mantap nice sial balmun balmun balmun gede banget balmun kamu bangun nice ini baru bilang mouse coy coy Top global most, melihat ini menangis, coy. Hei, he, he, he, he, he, he kita harus tambah darah dulu, guys. Pelan-pelan seperti ini, oke, okay. full. Oh, tombak, tombak. Oh, mampus Mati kita, coy Nah, nice, mati Mati, coy Kok bisa, ya? doh, Mati Ayo lah, cepat, cepat Ayo, tim pasti kita menang ini Tim, main cepatlah! Nah, kita ambil won, won, won, kita ambil lagi. Tembun, tombak maut, meleset. Nah, ayo mas kok aja kan? terus mantap aja terus aduh mati juga kita mati kita mati kita mati rata rata nice ini baru bilang pinjau mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur Nice, nice, nice, nice, nice. Oke, okay. dan akhirnya tim kita menang juga. Ya. Oke, okay, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, okay. terima kasih yang sudah menonton channel Mixue Sabir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya, Mania. Oke, okay. terima kasih.